Hijrah masih tetap dilaksanakan. Pertanyaan yang sama ini sepatutnya tidak perlu kita adakan, tapi oleh karena pada masa yang akhir-akhir ini, di antara kaum Muslimin yang sudah banyak dipengaruhi terpengaruh oleh kemewahan dunia, kadang-kadang mencari-cari pertanyaan yang bukan-bukan. Antara lain soal hijrah juga biasa ditanyakan. Maka baik lantang ini kami uraikan sekedarnya. Di muka dalam permulaan bab ini juga telah kami uraikan tentang tingkatan hijrah sepanjang pimpinan syariat, dan sekedar untuk menjawab pertanyaan seperti yang tersebut itu, untuk menambah uraian yang telah kami uraikan di muka, maka di bawah ini kami kutipkan uraian Syed Muhammad Rashid Ridha, pengarang tafsir Al-Manar, ketika mentafsirkan ayat 97-100 surah Anisa, sungguh telah diketahui dari keterangan ayat ini, dan ayat yang lain yang bersangkut paut dengan ayat hijrah, ditambah lagi ketelangan hadis dan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi, di permulaan islam bahwa hijrah itu mengandung tiga sebab dan hikmah pertama sungguhnya tidak harus sebagai seorang muslim tetap tinggal di tempat satu negara di mana dia terhina dan tertindas dalam mengerjakan perintah-perintah agamanya tidak ada kemerdekaan menjalankan syiar-syiar agamanya maka tiap-tiap orang islam dalam negeri itu dapat dikatakan terganggu dalam menjalankan perintah-perintah agama terlarang menegakkan hukum hukum agama oleh karena itu, wajiblah dia pindah, meninggalkan negerinya, negaranya itu, di mana dia bisa pindah ke tempat ke negeri yang dia bisa mengerjakan perintah-perintah agamanya dan menegakkan hukum-hukum agamanya. Jika dia masih bertempat tinggal di situ dan dia tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, maka tetap atasnya dia berbuat durhaka dan keterhakan yang tidak bisa dihitung terjadi dalam negara itu bisa menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya kedua untuk menempuh mempelajari agama yang telah dipeluknya maka tidaklah seharusnya seorang muslim bertempat tinggal di tempat negara dalam itu tidak bisa mempelajari pengetahuan agamanya dengan arti yang sesungguhnya karena tidak ada seorang ulama pun di dalamnya oleh sebab itu sebagai seorang muslim dia wajib hijrah ke tempat negara yang kiranya dia bisa mempelajari agamanya dengan arti kata yang sesungguhnya jika ia tidak berhijrah, maka tetaplah dia berdosa. Sebab pertama dan yang kedua inilah yang bergantung dengan perseorangan masing-masing orang-orang Islam. Yang ketiga, yaitu yang bergantung dengan orang banyak. Itu jamaah. Wajiblah atas segala umat Islam mendirikan atau satu perhimpunan atau partai atau pemerintahan yang kuat, yang kuat guna mengembangkan dakwah Islam. Negakkan hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya guna melihara pimpinan serta guna mendungi segenap penyuruh dari perbuatan, perbuatan orang yang zalim dan ganas para musuh Islam. Jika ada satu perhimpunan tempat yang atau pemerintahan Islam itu lemah, tertimbul ketakutan akan diserang oleh musuh Islam, maka wajiblah atas segenap umat Islam yang ada di mana saja dan di dalam keadaan bagaimanapun, menguatkannya dengan kekuatan apapun, sehingga kokoh kuatlah dan tegaklah mereka itu untuk menghadapi lawan dan kewajiban itu tidaklah dapat dihapuskan oleh bagaimanapun juga jauhnya karena kewajiban itu adalah satu kewajiban yang tiba -tiba bisa, tidak bisa ditawar-tawar lagi, jika tidak dikerjakan dengan arti yang sebenar-benarnya maka berarti rebuh mereka itu suka atau redo akan dihancurkan Islamnya dan menolong para musuh musuh Islam itu menghancur binasakan dakwah dan merendahkan agama demikianlah penafsir al menegaskan pada akhir uray bahwa sungai hijrah itu wajib selamanya Dengan salah satu sebab dari ketiga sebab tersebut Kemudian hijrah itu wajib dengan ikhlas Di akhir uraian tentang hijrah ini Sedikit saya jelaskan Terkait dengan Sabda dari Rasulullah nas, Innamal amalu bi'niyat Wa innama likulimri immana kamankana hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila allahi wa rasuli kamankana hijratuhu, ra hijratuhu manusia bahawa semua amal itu tergantung niat dan bahwasanya bagi seorang itu apa yang dia niatkan oleh sebab itu barang siapa hijrah karena Allah dan rasulnya hijrahnya kepada Allah dan rasulnya Siapa hijrahnya adalah kepada dunia yang dia ingin memperolehnya Atau kepada seorang perempuan yang ingin dikawininya Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya Tentang hadis ini yang terkait oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab Dari sabda Nabi ini Ada sebuah peristiwa ketika Nabi sampai di Madinah Dalam keadaan selamat sentosa mengedakan hijrah beserta para sahabat yang memenuhi tuntutan Allah SWT maka beliau bersabda dengan hadis yang tersebut itu dengan tujuan penyelesaian amal hijrah satu amal yang berat itu agar segala orang yang telah berhijrah memeriksa meneliti dirinya masing-masing kalau-kalau ada di antara mereka itu niat hijrahnya tidak sesuai yang menyebabkan hijrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu SWT kebetulan dikala itu ada seorang lelaki yang turut berhijrah ke Madinah tapi bukanlah karena Allah dan Rasulnya Melainkan karena tertarik dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais Dan lelaki itu tidak dapat mengawininya di Mekah Dan dia harap kalau-kalau nanti dia bisa mengawininya di tengah jalan Atau setelah sampai di Madinah. Lebih tegas dikeluarkan oleh Tabrani dari Amos Yang artinya demikian Adalah di antara kami para sahabat Seorang lelaki yang telah meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais tapi perempuan itu menolak, tidak mau dikawini, kecuali kalau laki itu suka berhijrah. Maka laki itu pun lalu berhijrah. Kemudian ia mengawini perempuan itu, kata Amash, maka adalah kami menamai hijrah laki itu dengan hijrah, ummu qais. Dengan hadis yang tersebut itu, jelaslah bahwa orang yang berhijrah itu wajib, karena menurut perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan demikian hijrahnya itu bukan karena Allah dan bukan karena rasulnya jika seorang hijrahnya bukan karena Allah dan bukan karena rasulnya maka hijrahnya itu menurut apa ini hijrahi yaitu karena dunia karena dunia itulah yang akan diperolehnya dengan kata lain hijrah dikerjakan itu tidak akan diperoleh apapun dari Allah subhanahu Wa Ta'ala demikianlah peristiwa hijrah ini dengan panjang lebar berikut hal-hal yang gaib yang terjadi pada saat hijrah Rasulullah s.a.w semoga kita semua mendapatkan banyak pelajaran hikmah akan hal-hal yang gaib yang terjadi di saat hijrah Rasulullah s.a.w bahwa perkara-perkara gaib itu terjadi Dengan sebenar-benarnya Diawali dari Tidak terlihatnya Rasulullah ketika keluar rumah Kemudian yang kedua Ketika Rasulullah Mengusap Luka Karena gigitan ular Pada bakar sidik Yang ketiga bersarangnya Laba-laba di muka gua Kemudian bersarangnya burung-burung merpati -burung yang menurut satu riwayat bahwa burung-burung merpati -burung yang hidup hari ini adalah berasal dari keturunan burung merpati yang berada di saat Rasulullah hijrah di Guas maka Allah muliakan keturunan-keturunannya sampai hari ini kemudian yang kelima adalah terbukanya pintu Gua sur arah laut sehingga Rasulullah dan Abu Bakar bisa melihat jalan keluar dari gua tersebut yang kenamalah tidak terlihatnya Rasulullah dan Abu Bakar oleh orang-orang yang berada di muka pintu gua sur. Kemudian yang ketujuh adalah surah Qah bin Malik. Yang tiga kali berupaya mengejar Rasulullah Namun upaya pengejaran tersebut gagal Karena Kuda yang dia naiki berkali-kali terjatuh Dan Surakabim Malik pun berkali-kali Terbenam Terpental dari kudanya Ketika akan mengejar Rasulullah Kemudian yang kedelapan adalah nubuat Rasulullah kepada Surah Kabupaten Malik Bahwa dia akan Memakai Mahkota perhiasan dari Persia dan itu terbukti 24 tahun kemudian di zaman Umar bin khattab Dan yang kesembilan adalah kambingnya Umum Ma abad dan Abu Ma'bad Ma Yang kurus kering Kambing itu tetapi Hal yang gaib terjadi Ternyata dengan mujizat Rasulullah Keluarlah Air susu yang banyak Bergelas-gelas dari Kambing Umum abad dan abu abad Dan kambing itu panjang umurnya sampai Baru mati Di zaman uh, Umar Yang kata pada 17 Hijriah Kejadian-kejadian Perkara-perkara gaib yang terjadi Rasulullah ketika beliau hijrah semoga kita semuanya mendapatkan banyak pelajaran hikmah dari apa yang disampaikan dari hijrah ini Alakum warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh